Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.17631 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.17338. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212